Oke, okay, semoga beruntung, dan kita lanjut saja ke videonya, let's go Kelly, Kelly Eh, ada apa Maxim? Jadi gini Kelly, kan kita udah pacaran itu selama 3 tahun ya Iya, emang kenapa? Lebih balik, kita langsung menikah aja sekarang Ah, yang bener? Bener, daripada menunggu lama-lama kan, mau menunggu apa gitu? Iya juga ya, mau nungguin apa ya kan lama-lama? Iya bener, mendingan sekarang aja Oh mau langsung sekarang? Iya langsung Oh ya udah, kita langsung saja ke pernikahannya Oke okay, oke okay, oke okay. Tapi kan ntar kalau misalkan sekarang nikah itu, nanti gak ada yang datang Oh gak apa-apa, kan yang penting masah, betul? Betul sih. Oh ya, udah yuk, kita langsung saja ke acara pernikahan ya Oke, oke, oke, di dekat sungai itu kan iya betul. Yaudah, kita langsung saja ke sana. Oke, oke, kalian semua sudah siap? Sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, Pak. Sudah oke, kita mulai ya pernikahannya. Oke, siap, oke, siap. Oke, saya nikahkan, Maxim. Dengan Kelly, sah semuanya, sah, mantap. Akhirnya Maxim, kita menikah juga Maxim. Setelah kita pacaran tiga tahun, ye mantap. Iya betul Kelly, mantap. ore terima kasih Bapak. Ya ya ya ya. Semoga dapat anak yang baik dan juga pernikahannya sehat, mantap lama sampai kakek nenek. Oke, oke siap siap siap, udah aku dan kelly pamit dulu ya Oke siap hati-hati di jalan ya oke dadah dadah akhirnya Kelly kita menikah juga Oh ya ini kita mau melakukan tradisi dari zaman dulu zaman kakek nenek kita ah tradisi apaan itu loh kamu nggak tahu Yang enggak dong lo masa nggak tahu ya kan ini adalah tradisi setiap mau menikah Oke oh gitu tradisinya apaan ya tidur ah tidur Cuman tidur doang Iya Alah, tidur mah tiap hari juga tidur loh beda ini mah Oke oh gitu ya udah ya udah aku udah tidur nih oke okay. kamu harus siap oke okay? aku bakal hitung satu sampai tiga kamu harus siap oke okay? oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke okay. aku hitung ya satu dua tiga kamu dua siap sudah dong sudah oke pra, pra, pra, pra, pra, oke udah udah udah udah ah udah iya udah udah satu jam ini ah satu jam ibu eh, kiraan aku satu menit loh ha nggak kerasa kan nggak kerasa hehehe udah aku pegel banget nih Iya sama aku juga pegel banget udah sekarang kita tidur aja oke oke oke tuh kamu tidur di kamar Oke siap oke siap Yaudah aku tidur dulu ya oke eh Kelly Iya ada apa ada apa-apa ada apa? kamu masih nanya Iya emang kenapa kamu nggak sadar lima tahun kita nikah kamu belum hamil-hamil juga kenapa kamu mana saya tahu mana saya tahu enggak ada sekarang kamu pergi dari rumah ini sekarang Hah, kok seperti itu sih Oh iya dong udah lima tahun kita menikah kamu tidak hamil-hamil juga aku kan pengen punya anak Aduh gimana ya kan aku nggak tahu enggak pergi kamu dari sini sekarang pergi loh jangan seperti itu dong kalau misalkan aku pergi nanti aku jadi canda muda loh biarin aja pergi-pergi Pergi nggak? Aduh maaf maaf nggak ada kata maaf bagimu sekarang Aku udah menunggu lima tahun Itu lama loh Iya lama tapi kan aku nggak tahu. Gak ada Pergi sekarang juga Iya iya iya iya gak usah iya iya pergi aku udah malas melihat kamu Aduh tapi maaf ya Iya gak usah maaf maaf Eh ribet jadi orang Iya iya iya aku pergi Ibu buru buru. Iya iya iya pergi pergi pergi Aduh Mana sih jadi orang tuh? Aduh, aduh, aku harus kemana ini? <sosul> Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, kenapa Mbak bersedih seperti ini? Eh, kamu siapa? Perkenalkan, namaku adalah Adam. Ha, Adam? Siapa kamu? Loh, aku juga nggak kenal. Loh, kenapa kamu manggil aku seperti itu? Lah, daripada Mbak nangis, ya udah aku panggil. Aku lihat dari sana Mbak nangis terus seperti itu, emang kenapa sih mbak nangis terus, jadi gini mas aku nih kan diusir sama suamiku, loh emang kenapa kok diusir, jahat bener, jadi gini mas selama lima tahun itu aku menikah aku belum hamil-hamil mas, oh mbaknya belum hamil iya mas, oh ya udah mbak ikut aja ke rumahku, loh Ngapain, Mas? Ya, besok aku antar Mbak ke dokter, dan aku bakal tanyain ke dokter gitu gimana cara biar hamil. Iya, selama lima tahun itu aku udah nanyain terus ke dokter, tapi nggak ada hasilnya. Ah, masa sih aku nggak percaya? Udah, Mbak ikut aja. Daripada jadi gembel di sini, ya juga sih. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, Mbak ikut aja. Ke papa nih, nggak papa. Ayo, ayo, ayo. Oke, oke, oke, oke. Nah, ini rumahku, Mbak. Ya, walaupun jelek, butut, sempit, ya enggak apa apa lah ya, Mbak ya. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa daripada aku diam di jalan ya kan, tidur di jalan kedinginan lah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya kita masuk aja. Kita ngobrol-ngobrol sambil makan di sana. Mbak pasti lapar kan? Iya, aku lapar banget. Aku udah diusir, enggak dikasih makan. Wah, pokoknya parah lah. Ya udah, ya udah, masuk ya. Oke, oke, oke, oke. Ayo, ayo duduk, duduk, duduk, dimakan, dimakan, dimakan Oh iya, ya aduh aku jadi malu nih Eh, nggak apa-apa mbak, dimakan aja, dimakan Oke, oke, aku dimakan ya Iya, iya, silahkan, silakan silakan Oke, aku mau makan ini, makan ini, makan ini Nggak apa-apa ya, ya Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa Oke Ah, mantap sekali Ayo, ditambah, ditambah, ditambah. Oke, oke, oke. Ini, ini, ini. Ah, mantap. Aduh, kenyang nih. Ini, nih minum, minum, minum, minum. Oke, siap, siap. Aku minum ya. Iya, iya, iya. Silahkan, silakan. Enak sekali. Enak kan? Udah enakan badannya. Udah gak lapar ya kan? Iya, iya. Terima kasih ya, terima kasih ya. Kamu memang orang yang baik. Memang daripada si Maksim ya kan? Dia jahat banget ya. Iya, iya, iya, iya. Yaudah. Makan udah ya kan? Minum udah. Sekarang waktunya tidur. Kamu istirahat sana. Capek kan badannya? Iya, nih udah pukul-pukul banget. Yaudah. Sekarang kamu istirahat aja. Nanti besok kita bakal ke... Rumah sakit ya Oke okay, oke okay, oke okay. Nanti aku bakalan lanterin kamu ke dokter yang profesional tuh dokter yang manjur Pokoknya ajib lah dokternya Oke okay, oke okay, oke okay. siap siap siap siap Oke okay. sekarang kamu tidur aja sana Oke okay, siap Wah terima kasih banget ya kamu Adam Kamu orang baik banget Padahal kita baru kenal Iya santuy santuy Yaudah aku langsung saja ke kamar ya Iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah. Oke okay, Adam Dadah, sampai jumpa besok. Dadah, semoga mimpi indah ya. Oke, siapa dam? Terima kasih ya. Oke. Aduh, capek banget ya kan? Aduh, aku udah jadi janda muda, diusir pula sama si Maxim. Parah emang si Maxim nih. Untung aja ketemu si Adam, dia orangnya baik banget ya kan. Baru aja kenal udah dimintain makan, minum, terus besok nanti bakal diantarin ke rumah sakit. Wah emang acip lah si Adam itu. Yaudah sekarang aku tidur aja. <tuh>